dalam terhangat, setidaknya leslar. Tentunya, baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada, menemani santai malam kalian saat ini, Bang mimin akan memberikan informasi terbaru nih, para sahabat, ya, seputar idola kita. Keunggulan pertama kita lihat di sini ada sebuah ucapan spesial ulang tahun dari Amabel yang ya tentunya ini spesial moment. Di acara Cinta Abadi Leslar Masya Allah, Lesti dan Bilal Langsung bahagia ketawa bersahabat ya. Senyumnya membuat kita bangga Yang mana mendapat ucapan selamat Dari Amabel Lenata Masya Allah luar biasa Happy birthday bunda Kata Amabel ya Mudah-mudahan banyak yang selalu menyayangi Yang mencintai Lesti dan Rizky Bilar unggahan tersebut lalu oleh akun Instagram HP Red Sultan banyak sekali tanggapan hingga komentar dari para fans. Salah satunya dari akun Elly Hidayatul mengatakan dalam kolom komentar, "Iku terharu tapi bahagia melihat mereka bahagia tuh persahabat ya." Kita lihat juga unggahan berikutnya ada sebuah postingan yang mana ini dinner romantis dari Leslie dan Bilal. Kita lihat perhatikan persahabatnya Lesti disuapi nih Oleh abang bilal Dan berikutnya kita lihat juga Selain dini romantis Lesti pun dikasih kejutan Oleh Rizky bilal Sambil ditutup matanya ya Wow Masya Allah Dan di depan Lesti Kejora Ada sebuah kotak warna pink Persahabat ya Dan kotak tersebut adalah Wow Masya Allah persahabat ya Ini adalah momen ketika Lesti ingin membuka kotak tersebut dan hadiahnya, kejutannya adalah sebuah ucapan kalimat, aku sayang kamu dari Rizky Bila Masya Allah, Lesti hanya bisa tersenyum bahagia melihatnya kekiutan, kejutan yang diberikan oleh Rizky Bila untuk sang calon istri yang Lesti kejora mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan untuk hubungan mereka, amin, ya robbal alamin Berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari ketiaraan dini. Para sahabat, ya, yang memposting sebuah postingan foto nih, para sahabat, ya, bersama Lesti dan Bilar. Wow, gumuy banget, kata tiara. Para sahabat, ya, pasti iri banget nih melihat keromantisan, kemesraan, dan kekiutan Lesti dan Bilar. Kita lihat juga persahabat, ya di sini. Ini momen spesial di depan Tiara Andini langsung Lesti dan Bilar berdansa. Masya Allah, gemesnya persahabat, ya, Kak Tiara tentunya hanya bisa tersenyum melihat keromantisan kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar nih dari para fans yakni dari akun Fitria Humairan. Skor Fitri mengatakan dalam kolom komentar, Kelihatan kan yang lagi tuh bucin akut ada aja tingkahnya, Masya Allah. <tuh> Luar biasa persahabat ya. Tentunya memang ini adalah salah satu momen yang membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada Lesti dan Rizky Miller. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial momen juga Lesti dikasih hadiah spesial juga oleh Rizky Bilak. Ya yakni kue yang sangat lucu dan cute persahabat ya ini tentunya hadiah yang sangat spesial ulang tahun Lesti dikasih kue ada nama Lesti kejora juga di situ persahabat. Dan ada kue Hello Kitty juga Dengan nuansa warna pink Masya Allah luar biasa Cute dan romantis Yang selalu diberikan oleh Rizky Bilar Untuk Lesti Kejora Dan berikutnya Kita lihat persahabat Ada sebuah unggahan spesial juga terbaru Di channel Youtube nya billar nih Ketika tentunya momen Keci anjur Persahabat ya Dengan Tentunya banyak sekali rintangan dalam perjalanan persahabat ya Rizky Bilar harus melewati jalan-jalan yang curang dan curang persahabat ya Tetapi itu tak menjadi halangan bagi Rizky Bilar untuk ke rumah Dedek Lesti yang di Cianjur Dan kita lihat persahabat ya ini ada kesan tersendiri dari Rizky Bilar ketika melihat Kamar Lesti Kejora di situ ada gambar Naruto dan Hello Kitty, persahabatnya Perpaduan nih. Naruto dan Hello Kitty, Hello Kitty adalah kesukaan dari Lesti Kejora, dan Naruto adalah kesukaan dari Rizky billar Masya Allah, luar biasa, persahabatnya pas banget nih <tuh> nuansanya diperpadukan, dan kita lihat kebahagiaan dirasakan oleh Rizky Villar. Tentu yang belum. Mampir silahkan nonton di channel YouTube-nya Bang Bilar, persahabat ya. Kita tentunya support terus untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Selanjutnya kita mendapatkan info bahagia, persahabat ya. Yang mana? Di sini kita lihat untuk acara pengajian dan upacara adat akan diadakan Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Yang bersahabat ya, bismillah lancar amin Di Antv tetap bersahabat ya Pengajian dan upacara adat sudah ada tanggalnya Tanggal 14 dan harinya adalah hari Sabtu tahun 2021 bulan Agustus Yang bersahabat ya, tepatnya Sabtu depan nih Luar biasa, doakan yang terbaik mudah-mudahan acara seluruh rangkaian pernikahan, lesi dan bilang Dilancarkan kita harus perkuat doa terus, Bismillah, mudah-mudahan lancar semuanya untuk semua urusan Lesti dan Rizky Bilar. Kita hanya bisa mendoakan tetap kompak dan solid, selalu mendukung, mensupport support Lesti Bilar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan, kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita, yaitu Lesti dan Rizky Bilar. Tetap stay tune di channel ini bersama ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bapak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.